Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Saudi Arabia. Eh, di sini ada kucing liar, ya, kucing yang tidak ada pemiliknya. Eh, dia beda dari kucing yang lainnya. Dia istirahat dan tidur, mencari tempat yang lembab. Tuh, kalau nggak percaya. Ini pohon habis disiram. Dia tadi minum di sini dan tidur-tidur e, seperti inilah. Tuh, keadaannya masih di tempat yang sama. Kemarin juga di sini, saya bikin video, cuma beda kucingnya aja. Kemarin warnanya hitam sama putih, sekarang merah sama putih. kok lihat, nggak keurus jelek, dekil. Tapi ini kalau diurus. Kalau ada yang ngurus ya, ya mungkin cantik dia. Karena lihat ekornya, ekornya panjang lurus. Iya eh, jenis kelaminnya cowok ini kalau kalau nggak salah cowok. Tuh lihat tidurannya nyari tempat yang lembab. Tuh. Kalau nggak percaya, simak videonya tuh beda yang yang kesininya yang belum gak kena air tuh kering tuh masih kering kan tanahnya masih kering kering tanahnya nah. tuh, gul apa namanya guling-gulingnya tuh yang lembab-lembabnya lembapnya tuh, cowok cowok jenis kelaminnya jangan lupa pemirsa karena ini channel baru saya mohon dan saya minta doa dari kalian dan dukung terus channel youtube Ailah channel supaya terus berkembang dan like dan subscribe like dan subscribe tulisan merah yang ada di pojok sebelah kanan saya mohon mohon kepada pemirsa dimanapun anda berada biar saya uh, semangat bikin video-video berikutnya ya please like dan subscribe channel youtube Ayla channel karena ini channel masih baru ya jadi maklumlah agak sepi Uh, pengunjungnya, wah dia bangun. Ada ini, Pak, ada alat berat untuk sampah. Lucu dia kalau ada yang lurus kalau dimandiin apa ya lucu lah. Di sini kucing liar tuh aslinya bagus-bagus, ekornya lurus, nggak ada yang Ekornya pendek, buntet itu ada di sini, di Saudi. Itu kemarin ada e, lewat tuh satu ekor kucing Angora, cuman sekarang gak tau dimana dia istirahatnya. Nantilah saya cari, oke. Okay, sekian dulu, pemirsa. Jangan lupa minta dukungannya ya, dukungan dan doanya dari kalian-kalian semua yang menyaksikan, yang melihat video ini. Tolong. Like dan subscribe channel Youtube Ailah Channel Sekali lagi Mohon dan mohon Kepada pemirsa Like dan subscribe Ailah Channel Sekian Dan terima kasih Terima kasih atas partisipasinya Semoga yang sudah Like dan subscribe Dipermudahkan rezekinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye